Oke okay, kebetulan kita nih ketemu dengan saung warga ya tuh di tengah perkebunan ini Ada perkebunan paya pisang mangga apel jambu juga kayaknya ada sih kayaknya Kita istirahat dulu ya tuh bawa minum tadi udah ya Oke okay. yang mau ikut boleh saja silahkan gabung ke tim kami ya kita olahraga sambil berburu hama ya terima kasih Oke okay, selamat pagi semuanya kita hari ini hunting di daerah apa ya daerah Cibeka ya so, hmm. ini untuk apa namanya keadaan e, areanya sendiri ada pohon kelapa terus pohon nau atau kawung ya ada Ada teman saya tuh di atas, ya. Kita sebenarnya kan ini, cuman nyebar. Ya. Di sini juga ada empang warga ya, yang sayang nih kayaknya nggak di apa ya namanya, nggak dipergunakan dengan baik. Tapi di sana ada tuh, ada ikannya tuh uh, Assalamualaikum Oke okay, kebetulan kita ini Ketemu dengan saung warga Ya tuh di tengah Perkebunan ini Ada perkebunan paya pisang Mangga Apel jambu <mangga> Juga kayaknya ada sih kayaknya okay, Kita istirahat dulu ya Tuh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 Etak kan adinya Dei, etak kan adinya Dei. hari Kang Dede, Aya? Dede, Deni? Ayah. Oh, tadi Aya tadinya Eh teteh memeh memeh nanjak nya tadi teh. tempatnya teh terus belok belok kanan ya? Belok kiri mun ti mun ti tukak tadi keun mas Belok kiri anu abi. Tempat eta sate tempat nu tempat non parkiran? Ka kanan. Ka kanan ya?